Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. I think, listeners, pun kalian berada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 ini, ada yang sedang bahagia pemirsa sudah lama nih Ayu dan juga Jules kia Gotik tidak pernah ketemu sekalinya bertemu mereka rangkulan dan juga saling merapas rasa kangen pagi-pagi udah ramai reunian kan berpelukan dengan niat Ayu sama Gotik Pemirsa. Kebetulan Ayu Tinting dan juga Jaskia Gotik sedang melakukan treatment kecantikan di salah satu dokter ternama di Indonesia, Dokter Yunitan Ayu dan juga Jaskia Gotik hari ini bertemu dan dengan rasa bahagia mereka saling berpelukan dan pastinya saling curhat satu sama lain momen yang sangat langka dan sangat ditunggu-tunggu nih oleh para fans karena Ayu dan juga Jaskia Gotik akhirnya bisa bertemu lagi setelah beberapa bulan Jaskeia Gotik melahirkan anak keduanya sehat selalu untuk keduanya semoga segera bisa satu panggung lagi ya amin ya rabbal alamin informasi selanjutnya juga di sini ada momen yang sangat dirindukan oleh para fans tentunya yang tak kalah mata. <laughs> Ada momen di mana Ayu dan juga Boy William luput dari perhatian kita semua ketika ada di salah satu penghargaan bergengsi yang ada di Indonesia. Ternyata Ayu Tinti dan juga Boy William ada di satu acara namun mereka hanya terdiam dan saling menatap satu sama lain. Dan semuanya terdiam karena tidak mengetahui bahwa Ayu dan juga Boy sedang ada masalah yang sangat pelir. Hingga empat tahun mereka bermusuhan. Baru Tahun-tahun ini Ayu dan juga Boy William saling berbaikan dan mengumumkan kebaikannya di stasiun televisi dan juga channel Youtube milik mereka berdua Lihat di sana Ayu Ting Ting dan juga Boy William saling menatap Dan Mimi perhatikan nih tangan Boy William selalu memberikan tepuk tangan Meskipun tepuk tangannya hanya sekedar mengangkat tangan Mungkin karena malu ya Tapi Mimin yakin ya, Rasa takjub dan juga Bahagia di hati Boy William Walaupun karena itu mereka Masih bermusuhan Hati Boy William pasti tertuju Pada Ayu Ting karena Tangannya Selalu bertepuk dan menuju wajah Ayu Ting Ting Walaupun bermusuhan tapi tetap hati mereka satu nih ya Sehat untuk Boy, sehat juga untuk Ayu Ting Ting Unggahan tersebut pun ramai dikomentari oleh para sahabat Karena tidak menyangka bahwa Ayu dan juga Boy William pada saat itu sedang bermusuhan Keduanya mampu menyembunyikan itu semua dari awak media Dari salah satu sahabat kita, Titin 0872, 56 menit yang lalu Momen yang luput dari perhatian ketika Tom dan Jerry mendapatkan penghargaan di Hike The, the Alpha Under 4 tahun 2021 Pada saat itu mereka nggak bertegur Sapa, Pak. Dari Nung Berarti mereka tem masih musuhan Ya belum akur Pasti hatinya pas waktu itu campur aduk kangen baikkan tapi belum siap ya boy Ya waktu itu masih musuhan padahal keduanya pengen ngakak Dalam hatinya Dari Titin God 1872 mereka 4 tahun gak ada yang tahu kalau saling diam-diaman gak keluar-keluar karena masih saling jaga nama baik. Tapi hikmahnya adalah Ayu terselamatkan dari haters. Bayangin kalau mereka gak musuhan, pasti Ayu dihujat, dan itu udah perusak hubungan. Dasnya pernikahan Boy William dan juga calon istrinya. Untungnya PPKM juga jadi ada aturan jaga jarak dan harus pakai masker yang biasa menyembunyikan ekspresi muka. <laughs> Kali lagi mimin ucapkan terima kasih untuk para sahabat yang selalu mendukung Ayu dan juga Boy hingga saat ini mereka sudah berbaikan bahkan sudah saling dekat satu sama lainnya Informasi selanjutnya juga yang tak kalah heboh di dunia maya, di mana di sini ada salah satu paranormal yang sedang diburu oleh para fans Ayu Ting Ting, karena kan statement statementnya yang selalu memberikan dorongan untuk haters menyerang Ayu Ting Ting. sih perjodohan selalu diberikan oleh Denny Darko untuk jodoh-jodoh Ayu Ting Ting. Meski kita belum tahu siapa. Jodoh Ayu Ting Ting sebenarnya disini Denny Darko meramalkan bahwa sosok Victor Agustino adalah pria yang sangat cocok dengan Ayu Ting Ting karena keturunan Tionghoa jika Ayu Ting Ting dan juga Victor Agustino dipersatukan maka akan membuat bumi seluruh stasiun televisi dan di sini sudah diklarifikasi langsung ya oleh Ayu dan juga Bang Robin Onsu di mana di sini jodoh adalah kuasa Allah dan jangan sampai kita percaya dengan dukun atau ramalan-ramalan yang diberikan oleh paranormal manapun. Dan di sini kita sudah tahu nih ya bahwa Victor Agustino tidak mencintai Ayu Ting Ting namun hanya mengagumi sebatas sahabat. Dan juga mengagumi karena Ayu Ting adalah sosok seorang wanita yang memang sangat luar biasa, kuat dan pastinya hebat dalam mengatasi. Rintihan dana juga Guncangan yang diberikan oleh Para netizen Itulah ungkapan yang pernah diberikan Oleh Victor Agustino kepada Ayu Ting Ting Dan seperti yang kita tahu Bahwa Victor Agustino Sudah memiliki pasangan yaitu Angel dan sudah gopabrik Juga nih pemirsa Jadi Ayu Ting Ting dan juga Victor Agustino hanyalah Sahabat dan Untuk perjodohan-perjodohan Di dunia sana sebagai Ayu mendapatkan jodoh yang terbaik Entah Boy William, Victor Agustino Atau siapapun itu Kita doakan yang terbaik yang bisa menjadi Imam, yang benar-benar menjadi Imam bagi Ayu dan juga Keluarganya Untuk Deni Darko Semoga dengan beberapa Masukan dan juga Beberapa tag yang diberikan oleh forum fans Ayu semoga kedepannya tidak lagi meramal dan meramal mengenai perjodohan dan juga kehidupan Ayu Tingting -Ting yang memang belum kita ketahui. Hanya Allah yang tahu ya siapa jodoh kita dan siapa jodoh Ayu Tingting. -Ting. Oke okay, sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara Like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat dan seputar ayu ting-ting Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh That's and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 And I play dead, and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the.